Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Yang mana tentunya kita akhirnya mendapatkan kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Bilar Para sahabat ya baru saja Lesti dan Rizky Bilar mengunggah sebuah postingan di media pribadi masing-masing Para sahabat ya Kemudian pertama kita lihat diunggahan dari Rizky Bilar, sahabat ya. Di akun pribadinya, Abang Bilar sedang memposting Naruto. Nih sahabat. ya, ada sebuah kalimat caption yang tuliskan oleh Abang Bilar. Mana tahu ada yang nanyain belakangan gue kemana? Duh, sahabat ya, pastinya semua para fans nanyakan kabar Abang Bilar nih, sahabat ya. Di situ Abang Bilar. Lagi memposting sebuah postingan Naruto nih Tentunya film kesayangan Abang Rizky Bilar Alhamdulillah Abang Bilar baik-baik dan sehat los sahabat ya Tentunya kita merasa bahagia melihat kabar ini Dan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Postingan tersebut telah diri kembali oleh akun Instagram Hafir Kota Sultan Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Terpantau bos gua lagi gabut, kayaknya nggak ketemu lesi Kejora seharian. Rizky billar terlihat sangat gabut banget di persahabatnya. Ya, kita lihat juga banyak sekali komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun Yezan Scorseseana mengatakan, "Maklum, di pingit katanya." Ya, komentar lain dari akun Instagram alian Dalos. Justru mengatakan dia lagi gabut karena teleponnya nggak diangkat Dede. Terus Dede kasih kode lewat IGS-nya. Kita lihat keunggulan selanjutnya bersahabatnya. Ini ada unggahan dari IGS-nya di daerahnya, terbaru. Bersahabat ya. Ternyata Lesti Kejora malam hari ini sedang teleponan bersama margin bersahabat ya. Kita lihat durasi waktu teleponannya hampir satu jam luar biasa. Kayaknya lagi ngomongin sesuatu Atau curhat bersahabat ya Doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan Kejutan vitamin bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga Tentunya banyak sekali komentar Dan dibanjiri respon dari para fans Yakni dari Akun Instagram Yuni Fitri Mengatakan dalam komentar 49 menit Hampir sejam Wow selanjutnya ada komentar lain dari akun instagram sering mulia nisani mengatakan pantesan lakinya gabut mininya lagi teleponan temennya tuh persahabat ya tentunya mereka memang selalu memberikan kebahagiaan buat kita semua para fans melihat tentunya postingannya saja kita sudah bahagia persahabat ya apalagi melihat mereka muncul persahabat ya memberikan vitamin cidukan bahagia Pasti kita merasa bangga dan sangat bahagia Kita doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan Kita tentunya selalu mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Tetap pantengin channel ini para sahabat ya Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru Seputar Lesti dan Rizky 9 Mungkin informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.